สวัสดีค่ะค่ะโนเกีย 2020 นะ Hai, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya PNSka Official. Oke, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan lagi proses Alik. Masuk, guys ya. Oke, okay, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya Klua masuk ke video preset yang pertama. Oke lanjut ke preset yang kedua guys Oke, lanjut ke preset yang ketiga ya. Perbaiki sholatmu, bukan fisikmu. Karena surga tidak membutuhkan good lookingmu. Oke, lanjut ke preset yang keempat. oke lanjut ke presiden yang kelima ya modal ngisi kota amasewu aku neka dungo ini santu awakmu hahaha <laughs> oke okay, lanjut ke presiden yang ke-6 guys oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh ya come on come on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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-10 ya. Oke, okay, yang musik pro. Oke, lanjut ke preset yang ke-11. Oke, lanjut ke preset yang ke-12 ya. Oke, lanjut ke preset yang ke-13. Oke lanjut ke preset yang keempat belas Oke okay, lanjut ke preset yang kelima belas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 Oke lanjut ke preset yang kedua puluh ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang kedua puluh satu ya. Buat orang kayak gitu, usia jangan bisa ngomong. Oke lanjut ke preset yang ke-22 Emang ada ya cowok yang mau sama orang jelek kayak gini Saya, saya mau mbak Awas ya nanti kalau ketemu saya Saya sayangin loh mbak Oke lanjut ke presiden yang ke-23 guys Rekor musik pro Bins. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-24. Oke, okay, lanjut ke versi terakhir itu ke-25. Be ayo deh siapa takut buttiwi Oke Guys mungkin segitu aja persettnya semoga kalian suka Oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya